Udah siput bus Siput tuh bus. Jangan lupa like subscribe Di channel Fajar Jeper nah sekarang kita lagi ada di lokasi tambak bosku ceritanya lagi kangen soalnya dari e, kemarin e, sampai sekarang ini baru e, lihat tampak lagi bosku ini lokasinya dari rumah ke lokasi saya e, duduk ini kurang lebih satu kilo bosku cuman lumayan di sini teduh bosku jadi kalau di sini lama juga peta bosku karena suasananya sangat uh, teduh dan anginnya lumayan uh, bikin ngantuk kayak bosku kita lihat aja seperti apa keadaan lokasi tambak di saat uh, sore hari ini jare selos selong. selong, Bos. pakai Jawa. burung bos Tuh, burungnya bos burung burungnya sudah mati burung apa ini burung blokkok atau burung apa ya besar bos burung apa ini besar bos burung apa ya burung belakok atau burung apa besar kemungkinan hmm, burung belakok bos cuman bulunya kayak ayam bulunya kakinya sih kaki burung belakok itu cucuknya tuh mulutnya tuh. mulut dan kepalanya seperti burung belakok cuman bulunya eh, lain bos apa ini yang dinamakan blokok alas ya blokok alas dengan blokok itu kan beda di sawah-sawah ini mungkin blokok alas walaupun kelihatan dari bulunya bulunya itu beda dengan blokok pada umumnya ini bulunya seperti bulu ayam ini mati bos kemungkinan sakit atau habis e, kena tembak enggak tahu lah pokoknya kenapa apa enggak tahu tuh bos burung burung melekok Hidup, bos! Ini seperti gini juga bisa dimakan, ini ya, bos. Ini sebenarnya, sebenarnya tuh, eh. bisa dimakuinya. cuman di sini nggak ada yang nyari. Ini kalau dimakan enak, betul -betulnya. Betul -betulnya enak ini kalau dimakan. Ini ada lagi, Bos. Ada lagi, Tuh Besar ini Ada lagi hai, hai, hai, besar ini. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Mungkin di lautnya lagi musim buru-burunya lagi berjalan terus Kita sekarang mau pulang Bosku karena uh, sudah panas Bosku.